Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memberikan edukasi tentang seorang ulama yang banyak ilmu, yang alim, yang abid Beliau ditakdirkan Allah ke dalam neraka. Tapi, karena kesabarannya, karena ketabahannya, Allah beri dia syurga. MasyaAllah. Begini kisahnya. Mari kita dengar. Ada seorang ulama besar minal awliya wassalihin yang telah dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala alhasil dia punya murid muridnya pun istighamah hingga murid ini pun juga menjadi wali besar muridnya dia dan subhanallah ada awliya wali-wali Allah yang Allah Ta'ala bukakan hijabnya ada jarang sekali tapi kebetulan dia mencapai kewalian yang tinggi Terkadang dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala, dia orang ini, si murid, bisa mengetahui. Dibukakan hijabnya oleh Allah, cahaya hatinya itu, karena istiqamanya dia bisa mengetahui mana orang yang beruntung, mana orang yang sial. Mana orang, oh ini diciptakan penghuni surga, ini penghuni neraka. Dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala sehingga dia bisa mengetahui apa yang tertulis di kening orang ini orang yang beruntung di, untuk surga, ini diciptakan untuk neraka, orang yang sial ada orang, subhanallah dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala maka bukan setiap waktu di keadaan-keadaan tertentu satu kali dibukakan hijab oleh Allah dia melihat ke wajah gurunya dan dia terkejut ternyata gurunya tertulis di keningnya itu Shagi orang yang sial penghuni neraka dibukakan hijab dan tertutup lagi sudah, tapi dia stres dari apa yang dia lihat, dia sedih guruku, orang yang aku cintai, ternyata penghuni neraka dia sedih, dia menangis dia tak hadir lagi majelis gurunya maka gurunya heran sudah berapa hari muridku ini tak datang kenapa akhirnya gurunya pun datang wahai muridku kenapa apa engkau sakit muridnya malah menangis Cakap, apa yang terjadi dengan engkau tambah lagi nangis bilang kamu cakap kepada saya jangan diam apa yang terjadi kepada engkau guruku dia bilang Alhamdulillah Allah ta'ala bukakan hijab hatiku Hingga aku dibukakan Bisa melihat beberapa orang Ini suada atau ashgiyah Orang yang beruntung atau orang yang sial Lantas kenapa? Satu kali aku melihat wajahmu Dan ketika dibukakan hijab tersebut Aku dapati tertulis di keningmu Engkau adalah penghuni neraka Orang yang sial Jadi Uh, walaupun kau buat baik Nanti akhir hayatmu juga Engkau pasti bakal masuk neraka Itu yang aku nampak Dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala Gurunya senyum Oh muridku Kamu sudah tahu rupanya Kalau hal ini sih Saya sudah tahu sejak 40 tahun yang lalu Saya sudah tahu sejak 40 tahun yang lalu Tapi Saya ini hambanya Allah Allah perintahkan saya bukan untuk buka-buka tentang masalah takdir saya diperintahkan ibadat, taat, bimbing orang, mengajar, dakwah tidak diperintahkan untuk komplain, ya Allah kenapa saya sial, tidak tugas saya berdakwah, mengajar, salat ibadat, taat, menjauhi maksiat, itu tugas saya Masalah saya sial atau saya untung, saya surga, saya neraka itu bukan saya punya pasal, ya dan bukan kamu punya pasal. Jadi walaupun saya sudah tahu sejak 40 tahun yang lalu, tetap saya istigama. Saya tak peduli dengan itu semua, tak saya hirau. Maka muridnya terjem betul-betul betul kata Ustad. Baik, sudah kamu jangan pikir masalah ini. Ya, kamu tetap ayo belajar, ayo mengaji, ayo tetap istiqomah. Jangan berhenti taat kepada Allah Ta'ala. Sudah dia tak tinggal majelis lagi, dia hadir. Hingga subhanallah, di satu waktu dibukakan lagi hijabnya oleh Allah Ta'ala. Tatkala dibukakan hijab oleh Allah, dia nampak wajah gurunya tertulis di wajah gurunya itu. Untung, beruntung, beruntung, tiga kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Inilah yang dikasih tentang bisa kita mengambil faedah dari ini. Bahwasanya jangan kita pikirkan takdir kita kenapa ya. Saya miskin, kenapa saya susah, gelisah. Jangan kita pikirkan itu. Yang kita pikirkan ialah bagaimana kita membawa amalan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa membawa berkah dan bisa kita amalkan bersama. Uh, dan yang belum subscribe marah subscribe karena subscribe itu gratis. Uh. Wallahu a'lam bishowab. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.